aja subscribe ya guys ditonton banget. Woi, cili-cili ikan pengakon. Lawan iki sirani. Wanilah sirma kecil. Ai cili ikan wanian. Degoni ore. pilih ikan wanian. Bos, yan tolong bos bos tolong bos bos bos bos tolong bos bos tolong. Bo, anak sekian wani wani kita enggak begitu woi wani wani yang manjur wilayah kita iya ampun ampun iya ampun om oh. iya maafi omnya um, tunggu rio ya? anak apa san? wani bocah mau maunekan nyolong jambu bos Woi kan? bos. Ampun bos, maaf bos, ampun, ampun, ampun bos maaf. Oh ya lamun pengen tak panek jambu ya. Siapa bos? Kok, kok si abang kok? Tengatkan bahaya Kamu ya? Aduh Duh, alen, alen, gak? Yeah. Uh. aduh. dua Aduh. Bisa, undun, bisa, nanggung, <laughs> Oleh wah kencing jambunya, yuk mangan mangan, Cukup cekal cekal, cepet masuk bak ya, tuh wangi, nyenyak, pangan, Bismillah boy, Bismillah Ibu cepet Keli mental Keli mental Ibu dululah tuh tuh makan jago di wakmur bos bos oh iya di pangan dipangan kecet di sana iya mules ya iya ini kok saya ngonduk kok teteng kita mencet tuh sini-sini <laughs> tapi enak iya sepi temen sekolah yang gensal Cepilah, Bos. Burit itu kita gara bos doang. Yo, Bos, ada kabar buruk Bos. Kabar buruk apa, ah, Sal? Jere Adit ketemu guru baru. Bagus lah, ada ya, guru baru. wadon telanang. Lanang, Bos. Terus kabar buru ku apa, ah, Sal? Jere Adit nggo guru baru nih kan galak, pematikan waduh mematikan saya ingin bersisal iya bos mematikan duh kayaknya mau oleh kepak kepala sekolah gila kena memberantas premanisme duk wacake eh. iya kayaknya bos duh gawat kensal kudu ini mau ngatur strategi ndak gurunya aja betang aja nih kini iya kan iya bos gak gini Maaf otak Anda sedang tidak bisa digunakan untuk berpikir, karena perut dalam keadaan kosong. Lah apa? Nur bisa mikir pun. Gaya doang. Iya, bos. Kau kita ini orang memolok. Jadi keburu-buru meringin. Sejak kapan anak buah malaki bos doh? waca itu ya, anak buah si jigen. Alhamdulillah, Sal, rezeki mendekat, Nanti, bos. Oh, hai, hai, hai, hai, hai, goreng sekolahan kamu lewat singki, mandi wilayah Bu Silah. Perang yuk. Kuang ku nu wes sontik pak, sing dorong. lah, mase durung T. Wis mani, tur sih apa ane preman melas pun. Oh ya bos, siap-siap bos, siap. siap, siap. Mas, pergi menurus dorong Mau inilah, mana tes Mana-mana balik mana? Mana balik? Lah mangan Pantoni si anak buah masuk sirah di Unboxing. Aduh, gali sesigah gantian Suap itu. Kan. bos. bos bos nggak, tidak, ah ya, hmm, di, ini dia nyampe, kayak <tuk> iya neng, lumayan. Biasanya kalian selalu bikin pula di madrasah